Oke, okay. halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, yang tadi itu uh, gagal. <laughs> Gagal total itu oh, Tadi hmm, Kita ulang lagi ya Kita ulang lagi uh, Videonya, uh, videonya. Kita ulang live nya, karena tadi itu uh, Apa ya Kameranya Saya lupa tadi di Ini Bentar ini juga lagi diatur tadi kameranya terkunci guys nggak mau dia nah sekarang udah bener ya oke okay. oke okay. uh, piskers ya yeah. ini saya uh, memenuhi permintaan dari sub loversnya incas kemarin yang uh, Komentar di, komentar di... piskes, ya, diridingan piskes. Kakak, kenapa enggak uh, buat readingan khusus untuk piskes sekarang? Kan, piskes lagi ulang tahun. <laughs> begitu, ya? Kan, spesial untuk piskes gitu sekali-kali, ya? Kan, oke, okay. ya. Uh, di sini Inches udah buatin ya untuk Vizca's ya ini di Baik hmm. Saya ribet banget kenapa di saya ini malah nggak muncul ininya live chatnya ah. Emang bener-bener ini <laughs> Oke, okay, santai aja ya. Ya uh, di sini kita live. Hmm, kali aja ada yang mau ditanyain di sini. Oke, okay, sebelumnya untuk teman-teman Piskas ya yang berulang tahun sejak tanggal 18 Februari kemarin hingga 18 Maret ini ya, hmm, Happy Birthday ya. Kita nyanyi Selamat ulang tahun dulu untuk Piskas ya. Happy Birthday Piskas. Happy birthday Pisces, happy birthday, happy birthday, happy birthday Pisces. Oke okay, bisa selamat ulang tahun ya untuk sahabat-sahabat Pisces yang berulang tahun. Oke okay, di sininya yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Hmm, kayaknya masih ada juga yang salah nih. Oh, enggak deh, udah muncul nih. Anti Setioning Room. Halo, ya Anti. Oke, untuk kamu ya uh, yang berzodiak Pisces atau kamu ingin kepoin uh, seseorang. Boleh ya di sini uh, gebetan, mantan ya. Seperti biasanya readingan ini masih tentang uh, perasaan seseorang yang sedang kamu fokuskan di bulan Maret ini karena ini special reading ya. Bonus reading untuk Pisces karena ini adalah Pisces season ya. Dan saya jarang sekali membuat uh, live ya. Karena Enggak ada waktu sebenarnya. Hari ini saya lagi uh, berleye-leye gitu <laughs> lagi. Uh, semua yang mau datang, datang itu saya cut dulu. gitu ya kan Halo, asma putri, maaf, maaf. Hmm. Uh, maaf, maaf, Mama Vika, uh, halo ya. Silakan bergabung ya, uh, kamu yang ingin uh, kepoin pasangan kamu di sini ya, <gifat> yang suka kepo. Uh, mari kita kepo begitu yang tadi udah hadir ya. Silakan, marilah kemari. Hei, hey hey hey, hey. <gifat> oh, okay. oh. uh, di Kesempatan kali ini Inches akan membuatkan special reading untuk Pisces ya. Mungkin ini uh, akan ada energi kalian yang akan langsung terbaca di sini ya untuk kamu yang mengikuti live ini ya, yang menonton sekarang ya karena saya sedang live di sini ya mudah-mudahan energi kamu uh, yang mengikuti live ini ya segera terbaca oleh saya di sini dan mudah-mudahan kita mendapatkan positif energi untuk teman-teman Fiskals -teman di sini oke okay? ya. Dan untuk kamu yang baru saja bergabung di channel Princess Tarot, inches ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like dan bantu share juga. Oke okay? ya. Dan seperti biasanya, saya selalu mengingatkan dan menyarankan untuk tidak menjadikan hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam membuat keputusan karena taruh hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja oke okay, ya teman-teman piskos ih apaan sih? saya banyak banget pakai geleng-geleng gini. <laughs> karena badan saya agak sedikit panas makanya saya pakai ini tadi malam guys sekarang lepas saja <laughs> ya ribet saya melihatnya mata saya enggak enak <laughs> oke okay, uh, piskos ya yeah, uh, untuk pertama seperti biasanya kita akan melihat seperti apa energi percintaan kamu love life-nya kamu di uh, special pieces bulan Maret ini ya dimana pada tanggal 4 uh, Juli eh, 4 Juli 4 Maret maksud saya cepat banget pengen ke Juli aja Aduh Just. 4 Maret kemarin itu Gemini sudah pindah ya ke Gemini gitu maksud saya Mars yang sudah pindah bergerak ke Gemini, ya artinya itu energi maskulin yang ada di dalam diri kita itu ada perubahan arah angin begitu ya kan ada angin segar yang tadinya dia merasa terkekang, merasa dibatasi, merasa nggak nggak uh, bisa kemana-mana gitu, tetapi di uh, bulan Maret ini ya sisi maskulinitas yang ada di dalam diri kita itu sepertinya sudah mulai bergerak ke arah baru begitu ya di sini halo Rika ya halo semua yang sudah bergabung di sini ya di uh, live kali ini ya selamat siang ya selamat datang dan selamat bergabung ya uh, jangan lupa uh, di like ya Jangan lupa di-subscribe untuk kamu yang belum di-subscribe, ya. Oke, okay. agar energi kamu uh, bisa kuat ter terbaca oleh saya. Maksudnya begitu, ya, guys. Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay. peace, ke sun, moon, rising, Venus, uh, Jupiter, ya. Yeah. Dan ini adalah. Love life-nya kamu di bulan Maret ini ya untuk teman-teman Piskas, check your birth chart ya. Jika tidak resonate atau tidak cocok, jangan dipaksa ya. Anggap saja kita uh, hiburan ya, kali-kali aja kamu akan resonitnya bulan depannya lagi. Karena energi itu bisa maju mundur dan setiap individu itu uh, berbeda-beda ya tingkatan energinya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Karena saya membaca readingan ini kan untuk bulan Maret Jadi kemungkinan memang beberapa di antara kamu belum merasakan energi ini Ya beberapa tapi mungkin uh, sudah merasakan energi ini ya Kim Junita selamat siang Ya Chika ada Hai mbak Selam, Salam kenal Salam kenal Chika ya Halo kalian semua yang sudah mengikuti live ini ya Terima kasih Oke okay. ya dan jika kamu ingin energi kamu saja yang dibacakan silakan lakukan personal reading ya Bagaimana caranya untuk melakukan personal reading silakan lihat di deskripsi video ya Setiap video itu ada deskripsi videonya ya uh, Dan untuk kalian yang sudah yang sudah booking untuk coaching dan personal reading uh, dari beberapa hari yang lalu ya mungkin tidak on time ya jadwalnya terkirim videonya belum dikirim mungkin tidak sesuai dengan jadwal Sebenarnya itu bukan maksud saya untuk melama-lamakan tapi memang uh, antri ya menunggu antri yang lainnya begitu dan terkadang energinya kalian itu belum bisa masuk ke saya begitu Jadi itu agak sedikit mengganggu ya ini aja saya untuk membuat readingan bonus untuk zodiak Pisces ini, ini tiba-tiba aja sebenarnya saya belum ada kepikiran untuk membuatkannya hari ini begitu ya, belum ada saya berencana. Ini tiba-tiba saya buka laptop main-main, buka-buka lagu begitu. Saya sedang makan, saya tinggalin makanan saya ya artinya Pisces ini manggil-manggil gitu, Incas ayo dong, buruan gitu ya kan? Oke okay, Tania ya pacarku Pisces, tapi dia cuek nggak mau komunikasi, kita saling diem. Aku Capricorn, ada apa dengan pacarku? Oh ada apa dengan pacar Ada apa denganmu coba deh <laughs> Oke okay, just kidding ya. <laughs> mm, ditunggu Kak cancelnya cancelnya sudah selesai sayang ya Silakan cek di dashboard video ya di uh, channel ya di channel semua 12 zodiak ya sudah ready oke okay, ya untuk uh, Lop Reading uh, terus, apa lagi uh, untuk kehidupan secara umum dan juga karir kamu di bulan Maret ini? Semuanya uh, sudah siap ya, dicek aja di beranda channel saya ya. Uh, uh, untuk live kali ini, ini spesial untuk Pisca saja karena Pisca berulang tahun di bulan Maret ini, ya spesial Pisca Season di sini. Uh, sebenarnya sih banyak momen-momen yang spesial memang untuk Piskos ya di bulan Maret ini. Dimana bulan Maret ini kebanyakan dari kita ya terbangun secara uh, jiwa begitu. Oke, okay, saya melihat 1331 di sini. Ya terbangun secara jiwa, terbangun spiritnya ya karena Piscus ini ya di dalam astrologi adalah tanda zodiak terakhir ya 12 ya itu tanda introspeksi artinya kita mau uh, ada penyelesaian begitu ya kan ya di sini dimana saat ini juga sedang ad, uh, selain sun yang ada di Piscus ada juga Venus di mana energi Venus yang uh, berada di Pisces bersama Jupiter itu memberikan kita energi yang welas asih ya meminta kita itu untuk menjadi lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini ya guys jadi uh, cintailah Hari ini orang-orang yang ada bersama kita hari ini ya jangan terlalu melekat dengan masa lalu ya e, Karena itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri begitu ya kalau kita terlalu melekat dengan hal-hal yang sudah berlalu ya kan Karena waktu itu nggak bisa diulang lagi ya waktu yang kemarin itu ya Waktu memang tidak bisa diputar kembali begitu diputar ulang waktu yang sudah berlalu itu tetapi ya kita bisa Memulai kembali begitu Untuk menciptakan Momen yang berbeda Begitu makanya akan ada new beginning Ya sebentar lagi itu new beginning Nanti di sessionnya Aries Begitu ya kan nah, Dan mudah-mudahan semua teman-teman Yang uh, aktif di channel ini ya Semuanya bisa terbangun Kesadarannya ya uh, Cakra Mahkota kalian Udah mulai kebuka Oke okay. Cakra dulu ya, jangan cakra mahkotanya, cakra ya kepik. Tapi, tapi kalau sudah ada yang beberapa di diantar kalian yang cakra mahkotanya sudah terbuka, itu akan sangat lebih baik lagi ya di sini. Oke okay, ya, yeah. discuss oke okay, kita karena ini live ya, Nggak usah terlalu berlama-lama, nanti kepanjangan gitu ya kan? Oke, okay. eh, uh, probably ada yang mau ditanyakan di sini ya, mumpung sekarang kalian bisa langsung bertanya pada saya gitu ya kan? Kalau... Di chat yang video saya upload, ya, kalian gak bisa langsung nanya ke saya gitu ya. Dan kadang saya balasnya sudah beberapa jam kemudian, begitu ya kan? Oke, di sini. Halo, Evin Farida. Hmm. Terima kasih sudah uh, mengikuti live saya. Oke, Kim Junita, semoga semuanya segera bertemu jodoh. Amin, ya, amin. Jodohnya. Yang baik-baik aja, ya. <laughs> Jadi, kalau uh, membuat doa itu, buatlah doa yang lengkap, ya. Uh, afirmasinya yang selengkap mungkin, ya, supaya semestanya enggak bingung. Ya, kalau jodoh itu, kita ini sekarang berjodoh, loh. Gitu, ya. Sekarang ini, kita sedang berjodoh nih, bertemu saya ini lagi live. Nah, itu juga jodoh namanya. Hmm. Jadi, uh, saya juga pesankan kepada... Uh, teman-teman yang melakukan reading ya personal reading kepada saya itu uh, saya biasanya kalau uh, pertanyaannya yang kurang jelas begitu ya kan uh, karena biasanya kan uh, admin saya yang jawab dia nggak enggak akan Bertanya detail, tapi pas saya mau reading kan Oh loh kok pertanyaannya ini nggak jelas gitu ya kan Enggak jelasnya itu bukan berarti uh, Afirmasinya itu saya bingung gitu ya kan Nanti uh, saya buka kartunya maunya bagaimana gitu ya kan Jadi uh, saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya Sahabat sejiwanya inces ya Supaya uh, kalian tetap memiliki pikiran yang positif ya kan buatlah pertanyaan-pertanyaan itu dengan lengkap. Begitu juga dengan kalian berdoa. Misalkan mendoakan pasangan atau meminta sesuatu kepada Tuhan kalian, begitu ya kan. Mintalah doa itu yang lengkap selengkap-lengkapnya, ya kan? Sama kalau enggak lengkap itu ibarat kita itu kan sedang belanja online, ya kan? Sedang belanja online, misalnya beli beli sepatu atau baju online di Shopee misalnya begitu ya kan. Kalau kita Uh, enggak lengkap Misalnya kan kalau beli sepatu Kita lupa ya menyebutkan Nomor sepatunya pasti yang dikirimkan random Begitu ya kan Tatunya, ya, Atau mungkin alamatnya Yang uh, Ya alamatnya enggak mungkin lah ya Kita uh, Salah alamat karena kita Alamat kita sendiri tapi kemungkinan itu Yang kita lupa itu Nomor sepatunya mungkin karena terburu-buru Gitu ya kan nah Kalau begitu kan pas sepatunya nyampe Ternyata, karena kita lupa, sepatunya gak bisa kepake sama kita, ya kan? Nah, begitu juga uh, permintaan kita kepada Tuhan kita itu, ya, kepada semesta itu. Kita, ketika kita berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Oke, okay, katanya kan di oke -okay, kan, tapi yang banyak aja, kamu ngomongnya kan yang banyak aja, kamu bicaranya kan yang banyak. Tapi di irit sama sama Tuhan hari ini. 10 ribu, uh, besok sepuluh 10000 lagi begitu kan misal begitu ya kan nah lama-lama banyak kan tapi everyday begitu kan every, uh, setiap hari terus begitu ya kan ada atau setiap jam dikasihnya begitu ya kan lima uh, 5000 dulu deh gitu untuk uh, you go, katanya gitu ya kan uh, dia mintanya banyak soalnya katanya kan kamu kan nggak mintanya oh ya ya Allah berilah saya uh, rezeki karena saya mau beli rumah Harga rumah tuh 100 juta misalnya kan. Nah, saya butuh uang 100 juta dalam satu tahun ini. Kalau bisa uangnya terkumpul. Nah, itu baru benar gitu kan doanya. Kan? <laughs> Kayak gitu ya. Oke uh, guys. Uh, sekarang kita mulai ya. Uh, lihat seperti apa. Kita melihat energinya. Pisces dulu ya. Untuk kamu. Pisces sun, moon, ascendant ya dan Venus, ya, Jupiter, juga Mars ya. Um, uh, kalau saya sih lebih masuk ke Jupiter sih Biasanya kalau Pisces ini saya memang lebih lebih masuk sih sebenarnya Karena Jupiter saya itu ada di Pisces <guluh> Oke, okay. check your board chat ya guys Oke, okay. sekarang kita lihat uh, Kita baca doa dulu ya Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing Oke okay. Oke, okay. like, me see. My darling angel, please. Clarify. For Pisces, Sun, Moon, Racing, and Venus. Walking away. Mm -hmm. Angka 27. Di sini. Hmm. Kamu itu sepertinya sudah siap untuk uh, move on atau pergi di sini pieces tapi kenapa masih seperti ragu di sini, oke okay. current situation oke okay. itu mungkin energi di masa lalu ya sebelum kamu melihat video ini kita lihat situasinya saat ini, mm hmm ya yeah. indeksion what is going on Pisces, mm hmm oke okay. Rika halo Rika ya yeah. Inca, bagaimana perasaan seorang yang sedang tidak berkomunikasi denganku? Makasih. Mm -hmm. Ya, yeah. uh, silakan lakukan personal reading ya, Rika. Jika kamu ingin energi kamu saja yang dibacakan, energi kamu dan pasangan kamu ya, atau seorang yang sedang kamu fokuskan yang kamu tanyakan. Ya, yeah, di sini kamu boleh bertanya apa saja, tapi uh, tidak untuk eh uh, Mempertanyakan perasaan dia, begitu bukan, tapi kamu mempertanyakan hal yang bisa membantu kamu untuk healing, itu mungkin bisa saya langsung jawab ya Tapi kalau pertanyaan yang uh, kamu ajukan itu, ya saya membutuhkan bukan, buka kartu berarti ya kan, oke, satu kartu lagi untuk viskas get okay, rest and rejuvenation. Mm -hmm. Ya, mungkin setelah bulan Maret atau mungkin beberapa di antara kalian sudah mulai melakukan ini ya. Hubungan ini ya kalian ingin beristirahat dulu ya. Mungkin beberapa kalian ingin ya meluangkan waktu untuk me time begitu ya kan di bottom of the deck-nya magician and the mirror. Wow. Ini itu tentang perubahan atau di sini ya delapan angka delapan itu kan hmm, karena kamu ragu delapan itu gerbang neraka ya tanda zodiak Scorpio ya itu tuh memang neraka gerbang terbuka begitu jadi hati-hati memang harus ngomong dengan orang Scorpio itu karena kata-kata yang dilontarkan dia itu terkadang nggak bisa ditariknya lagi begitu ya kenapa saya bilang nggak bisa ditarik karena kan Scorpio itu adalah lambang neraka gerbang terbuka jadi Keluar masuk begitu kan, penyihir ya kan itu dulu ya, menurut uh, mitologi begitu ya kan, cerita uh, yang diyakini oleh anak-anak ya begitu kan, tapi uh, bagaimana orang itu bisa men, uh, menciptakan sebuah cerita itu pasti ada sebuah kejadian ya kan, enggak mungkin langsung mengada-ngada menghayal gitu aja ya kan, di sini magician in the mirror di sini ya. Uh, air dan api di belakangnya itu adalah cermin, begitu ya kan? Uh, air dan api itu enggak akan pernah bisa bersatu, begitu ya kan? Karena pasti salah satunya pasti akan kalah padam api. Tapi ini tuh energi feminin dan maskulin ya yang harus diselaraskan, begitu oke okay. di sini ya uh, harus disatukan walaupun berbeda tetap bersatu juga asik. <laughs> ya walaupun uh, memiliki perbedaan tetapi satu di kiri satu di kanan seperti yin dan yang ya kan, uh, feminin dan maskulin, sisi baik buruk di dalam diri kita artinya ini ya kan. Uh, ini hitam ya karena segala sesuatu yang ada di dunia ini memang sudah diciptakan berpasang-pasangan oleh semesta begitu ya kan dan hukum yang ada juga di alam semesta ini adalah hukum, ya, sebab akibat begitu, ya kan? E, tidak ada sesuatu kejadian tanpa sebab dan menimbulkan akibat begitu, ya kan? Di sini artinya, di sini kamu perlu untuk menemukan keseimbangan. Di sini, ya kan, mungkin beberapa di antara kalian, ya, kalian benar-benar lelah hati ini kalian benar-benar sudah merasa lelah di sini jadi kalian benar-benar butuh untuk harmoni di sini akan ya menemukan uh, harmoni di dalam kehidupan kalian lagi di sini ya Pisces di mana di masa lalu itu sepertinya kamu beberapa mungkin Uh, ingin pergi meninggalkan suatu hubungan di sini ya kan atau ingin meninggalkan seseorang di sini ya Tetapi kalian itu masih sering seolah-olah kalian itu <tuh> Tidak mampu begitu Ya meninggalkan pasangan kalian itu Masih terlalu menoleh ke belakang aja terus gitu Ya kan hmm. Kalian padahal kalian itu sudah tahu uh, Coba deh kal uh, kalian itu Kenapa kamu masih ragu dan terus menoleh ke belakang karena kamu itu masih ada keraguan begitu merasa nggak yakin dengan diri kamu sendiri ya supaya kamu merasa yakin dengan diri kamu sendiri ya kamu harus memiliki iman begitu fighting ya di sini kamu harus uh, percaya ya dengan diri kamu bahwa kamu mampu begitu di sini ya kan tapi jangan asal-asal ngomong mampu aja tahu-tahunya ntar enggak gitu ya kan kamu tahu kemampuan diri kamu sendiri begitu ya kan uh, ada kayak uh, ada ya hmm, ngerasa terikat dengan someone else begitu ya kan dengan seseorang ya sebenarnya kamu kan nggak diikat sama orang itu kenapa harus merasa terikat begitu kan apalagi yang saya kadang lucunya itu ya Uh, banyak sekali itu Yang saya omelin yang adanya itu Kalau uh, personal reading Bertanya uh, Tidak ada hubungan Tapi mereka merasa terikat dan sulit Untuk meninggalkan orang itu Padahal seseorang itu tidak mau memberikan Komitmen dengan dia Dia sudah menjawab pertanyaan dia itu sendiri Padahal dia sudah tahu jawabannya Tapi dia masih merasa terikat dengan orang itu Ngapain gitu nah, Itu yang saya terkadang tuh pusing pusing aja dengernya begitu ya kan bacanya itu aduh kadang gitu ya kan mau diomongin gimana gitu kadang tuh dan ada juga udah diomelin besoknya dia bersolarin lagi bersolarin oh berarti dia dia uh, suka begitu saya omelin begitu ya kan berarti masuk di kepalanya apa yang saya katakan itu ya tapi mungkin nggak bisa hanya satu kali begitu dia butuh berkali-kali baru dia memahami begitu ya kan karena setiap orang itu kan beda-beda cara berpikirnya ya kan jadi tidak bisa kita samakan begitu dan kita memang harus melihat dari uh, sudut pandangnya dia juga begitu alasan dia kenapa tapi sebenarnya kalau simple aja kalau saya mikirnya simple ya saya orang yang Enggak mau neko-neko kalau buat keputusan ya kalau kata saya ah ya udah ah gitu saya enggak akan berpikir terlalu banyak gitu untuk memutuskan sesuatu hal begitu ya kan hmm. karena kita sudah tahu gitu kan kita kan yang ngerasain gitu ya kan menurut kita kalau saya ngerasa enggak nyaman gitu dalam uh, sebuah hubungan itu ya baik gitu aja gitu ya kan ngapain gitu ya kan uh, saya apa ya kita, orang yang memiliki spiritual yang dari kecil biasanya memang itu uh, dia memang cara berpikirnya dengan orang-orang di sekitarnya itu pasti akan berbeda begitu ya kan karena dia memiliki cara pemahaman atau cara berpikir dia sendiri tentang sesuatu hal tersebut yang dilihatnya itu begitu ya kan dan dia memang adalah jiwa-jiwa yang bebas begitu bukan orang yang suka diikat begitu ya kan di sini kamu saat ini mungkin beberapa di antara kalian di sini energinya masih uh, bingung gitu ya kan saya di sini kiri kanan indecision ya untuk membuat keputusan di sini tentang pilihan berarti di sini ya kan kamu ingin memilih uh, uh, let go atau stay di sini ya kan tetap bertahan atau tinggalkan di sini kamu masih ragu di sini ya kan uh, dengarkan intuisi kamu jika kamu masih ragu coba deh kamu ambil waktu untuk uh, merenung begitu ya kan Merenung itu boleh gitu ya kan, berpikir ya sendiri begitu ya kan. Kamu tanya pada diri kamu begitu ya, jika dengan pasangan. Alasan kamu bertahan misalnya, kalau kamu ingin berasa ingin pergi meninggalkan pasangan karena mungkin tidak memiliki pikiran yang sama dengan pasangan kamu di sini ya kan. Kamu coba tanyakan pada diri kamu. Motivasi kamu itu apa? Masih bertahan di dalam hubungan itu Apa yang memotivasi kamu? Dan apa motivasi seseorang itu Ada di dalam hubungan itu juga ya Jadi kita perlu mempertanyakan tujuan kita Menjalani hubungan itu apa gitu Jangan uh, kamu dari awal memang sudah tidak ada tujuan Menjalani hubungan itu Tapi kamu menuntut untuk berkomitmen begitu Ini yang kesalahan terkadang ini Yang terkadang itu ya Kesalahan yang sering dilakukan oleh seseorang itu, saya tidak generalisas, generalisasi ya karena nanti banyak yang demo ini kepada saya kalau saya generalisasi ya. Ke, apa Menyalahkan orang lain atas tindakan dia sendiri begitu, playing victim, ya, mental korban seolah-olah dia itu tersakiti gitu kan padahal dia yang uh, memprovokasi orang lain untuk bertindak demikian ke dia tapi hasilnya dia salahkan ke pasangannya begitu kok kamu gitu sih kok kamu begini pokoknya ada aja salahnya gitu ya kan jadi dia seolah-olah dia aja yang jadi korbannya gitu ya kan nggak nggak e, mau introspeksi diri itu orang yang suka playing victim begitu ya kan akhirnya ribut ya ya akhirnya bubar terus nyalain orang lain gitu ya kan mencari kambing hitam gitu <laughs> karena nggak mau disalahkan sebenarnya itu impulsif ya itu sikap-sikap yang impulsif yang seperti itu ya. jadi perilaku perilaku impulsif yang ingin menang sendiri gitu ya terkadang mungkin kalian berpikir bahwa pasangan kalianlah yang ingin menang sendiri tapi setelah kalian melakukan personal reading ya saya pelajari ya, apalagi yang coaching yang coaching itu ya kan ada yang uh, setiap tiga hari ya coaching dengan saya ada yang satu minggu satu kali itu setelah saya pelajari saya enggak akan memberikan saran di awal coaching saya saya hanya mendengarkan dulu begitu kan mereka itu ngomong apa masalahnya di assessment dulu gitu ya kan kenapa jadinya begitu ya di awal dia menyalahkan pasangannya terus begini gitu oke ya setelah beberapa kali pertemuan saya jelaskan baru saya mau memberikan saran gitu kan dia yang salah itu pasangannya itu hanya ibarat itu kompor yang meledaknya aja tapi kan yang yang ngomporin sebelumnya itu kan yang menyalakan api itu sebenarnya kan uh, yang mem, yang menyal, yang merasa jadi korban itu oke okay, pieces ya yeah. uh, subscribers incast ya yeah. di sini kalian uh, siapapun kalian yang sedang menonton video ini ya yeah. uh, seperti biasanya ya yeah. readingan ini juga tetap tentang uh, perasaan seseorang yang sedang kamu fokuskan, oke, okay. fokus sekarang, uh, fokuskan siapa seseorang yang ingin kamu ketahui perasaan dia terhadap kamu atau situasi yang sedang dihadapi oleh pasangan kamu, seseorang yang sedang berdiling dengan kamu di bulan Maret ini ya, uh, untuk Peace season ini ya, ada perubahan energi apa dia dari readingan yang kemarin ya kali ini karena kita live ya, uh, ya mungkin akan berbeda dengan Uh, readingan yang saat ini kita live, karena sekarang live ya. Saya menarik energi kalian yang menonton saat ini mungkin akan lebih terbaca begitu ya, kan? Tapi tidak akan mempengaruhi hasil readingan untuk kalian yang nanti nonton secara offline ya, karena ya mungkin kalian nontonnya secara offline, berarti energi kamu masuknya pas kamu nonton secara offline itu. Tapi ini uh, adalah energi uh, kamu yang saat ini. Uh, sedang menonton ya Oke okay. sekarang eh uh, kamu fokuskan siapa seseorang yang ingin kamu ketahui ya perasaannya saat ini atau situasi dia si dia dia itu boleh siapa aja ya gebetan kamu ya mantan kamu atau seorang yang uh, sudah lama tidak bertemu dengan kamu dan di masa depan di sini kamu memang perlu untuk raise and rejuvenation di sini tuh tentang masa jeda ya akan ada masa jeda saya lihat di sini energinya kamu pada akhirnya membuat keputusan di sini uh, untuk stop dulu begitu di sini di dalam hubungan ini ya entah percintaan atau hubungan dengan siapapun itu ya kan di sini oke okay. pieces buat yang single mbak oke okay. boleh single uh, atau Single juga nggak apa-apa di sini ya. Uh, untuk single ini energinya sudah saya baca ya di sini. Ya mungkin kamu sudah bosan merasa single di sini ya kan. Kalau kamu single saat ini. Dan di bulan Maret ini. Sorry to say like that. Beberapa di antara pieces di sini memang belum akan ada bertemu dengan seseorang di sini ya. Kenapa? Mungkin kamu perlu untuk... Menyelaraskan energi kamu terlebih dahulu Baru kamu bisa bertemu dengan pasangan kamu Kalau kamu masih energinya uh, Bingung atau ragu-ragu Ya mending gak usah pacar-pacaran Atau coba-coba uh, untuk Bertemu dengan orang baru Tapi kalau hanya sekedar berteman Begitu ya nggak apa-apa Kenal dengan orang baru Tapi untuk menjalin sebuah relationship ya Berekspektasi Ya saran saya sih jangan dulu Karena kamu butuh untuk Mengistirahatkan pikiran dan uh, Hati kamu begitu di sini, ya? Pisces, oke okay, ya. Uh, ini tidak tergantung gender karena saya membaca energinya. Oke, okay, sekarang kita akan lihat, ya, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang yang berdiling dengan kamu, Pisces. Oke, okay, untuk kamu yang menonton video ini, ya, siapapun. kepoin point, oke okay. halo Santi ya yeah. Hongkong, oke okay. selamat bergabung Suparti ya yeah, dari Hongkong, oke okay. <laughs> semangat terus pokoknya buat Inches, oke okay. terima kasih ya. Yeah. Oke okay, my darling angel please clarify for viscous sun moon rising and Venus Apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang yang berdiling dengan Pisces Di bulan Maret ini ya tower moment tadi kartu yang kebuka uh, ten of swords sebenarnya mirip tapi ini malah keluarnya Major arcana the tower satu hal yang mungkin terjadi secara tiba-tiba di sini oke okay. kenapa mungkin hubungan kalian berakhir di situ ya Mm -hmm. Oke, okay, sepertinya dia <laughs> ingin ada yang ingin datang di situ. Yang ingin ya kalaupun enggak datang itu tentang komunikasi ya. Naik of cup itu komunikasi yang ingin ya kembali membuka komunikasi begitu. This. Ini juga tentang komunikasi. Hangman. Yeah. Ini juga tentang Awakening. Eight pentacle Delapan koin. Ya. Yeah. Tentang perbaikan di situ. Ya, yeah. fokus. Ya. Yeah. Oke, okay. hmm. apa yang ingin dirubah oleh pasangan kamu jika bisa di situ? Ingin kembali berkomitmen okay. hmm. di situ. Oke, The di sini mungkin uh, beberapa ada yang berdiling dengan Aries, Leo. Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio. Energy water sign dan uh, earth sign di situ sangat kuat ya Libra juga. Mungkin hanya energy saja. Oke. Okay. Mhm. Uh -huh. Kalian tidak ada komunikasi, beberapa di sini ya? Enggak semuanya ya. overthinking. Ya, hubungan ini sudah berakhir. Ya, hubungan kalian beberapa di sini memang sudah berakhir, dan saat ini sedang dalam masa jeda. Ya. Enggak semua, ya nah, guys, di sini hanya beberapa. Oke, okay, di bottom of the deck ada uh, Queen of Cup di sini. Ya, mungkin ini situasi energi pasangan kamu atau mungkin ini isu yang sedang dia rasakan di sini. Di mana dia uh, Sepertinya sudah mulai mendengarkan kata hatinya, mengakui berarti ada pengakuan di situ ya kan dari pasangan kamu, ya dia merasakan uh, ada cinta ya di hatinya, dia mulai merasakan kebutuhan tentang feminitas yang ada di dalam dirinya, itu tentang intuisi ya, mendengarkan uh, suara hati begitu, ya kan, mendengarkan Kata hatinya, dimana di masa lalu terlihat di sini dari the tower moment itu bahwa hubungan kalian ini berakhir. Ya, itu hubungan ini berakhir. Ya, artinya memang ada intervensi dari semesta. Begitu bahwa kalian memang harus berpisah, dipisahkan terlebih dahulu. Begitu ya, agar pasangan kamu itu mungkin. Sadar begitu, bangun, terbangun, terjaga dari mimpi-mimpi manisnya gitu ya kan Dimana yang tadinya dia suka berpetualang Tidak mau berkomitmen begitu ya kan Oke, okay. kenapa The Tower Moment di situ Kita klarifikasi The Tower Momentnya Oke, okay, my darling angel, please clarify for The Tower Moment hmm. Ya, yeah. judgment, ya yeah, ini tuh karma, ya yeah, pengadilan akhir, seperti ya bangun, wow di bottom obedeknya hangman ya, yeah. oke okay. sepertinya dia sudah mulai uh, sadar di sini, ya yeah. ada kesadaran, ya yeah. di dalam diri pasangan kamu di sini di bulan mm, Maret ini. Ya, beberapa mungkin sudah ada yang uh, membuka komunikasi lagi, ya berkomunikasi lagi di sini ya. Dia sadar bahwa dia harus memperbaiki situasi yang keos di masa lalu itu. Ya, karena memang uh, di readingan sebelumnya itu Piscus ini memang situasinya chaos and conflict ya, ada konflik mungkin itu sudah terjadi kemarin dan ini energi terbaru update-nya ya. Piscus, ya, ini situasi keos itu kamu let go di sini. Sepertinya karena kamu menginginkan keseimbangan di sini, kamu mau uh, keharmonisan di sini. Ya. Kamu benar-benar membutuhkan keharmonisan di sini dan kamu menginginkan orang yang mau, uh, yang memiliki responsibility bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, begitu bukan seorang yang hanya keluar masuk on off begitu seenaknya aja gitu ya kan? Baik kamu gituin mungkin kan di sini, ya, ya. Uh, karena Ya, storm warning memang di sini ada storm warning di masa lalu itu, ya. Karena kamu sudah menjadi orang yang memiliki pikiran lebih dewasa, the thinking woman begitu ya kan? Kamu sudah memiliki pemikiran dan uh, kedewasaan begitu ya kan? Kebijaksanaan dalam cara berpikir ya. Kamu ingin menikmati waktu-waktu kamu itu dengan hal-hal yang lebih bermakna mungkin kamu ingin mengisi waktu-waktu kamu itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ketimbang kamu mungkin sibuk aja ngurusin urusan emosional kamu dengan seseorang begitu ya kan enggak ada habisnya ngurusin masalah emosi begitu ya kan cinta itu kan masalah kadang tuh obsesi udah bukan cinta lagi di sini ya kan nah, dan di sini apa yang akan dia lakukan setelah dia tersadar di sini? Dia uh, akhirnya menyadari bahwa hubungan ini sudah berakhir, ya kan? Mm, di sini, dia seperti mendapatkan karmanya. Di sini, aku lihat, ya, sehingga di sini dia perlu untuk mengevaluasi lagi tindakan dia di masa lalu. Begitu, apa yang... Membuat hubungan kalian berakhir di masa lalu itu. Di sini saya lihat dia sepertinya mengevaluasi. Seperti uh, wake up call itu ya. Regeneration begitu, ya sama sih ya. Dia uh, secara jiwa dia di sini mulai terbangun. Di sini akan ya, mulai menyadari tindakan-tindakan dia di masa lalu itu membuat uh, hubungan kalian itu berakhir. Sehingga di sini dia ya beberapa ada yang memang ingin datang di sini ya mungkin kalian LDR di sini terpisah kota ya beberapa kalau dia belum datang ya mungkin di sini dia akan uh, membuka komunikasi lagi dengan kamu mungkin menelpon kamu di situ dengan rayuan manisnya lagi begitu ya kan menawarkan permintaan maaf di sini ya kan Justice ini ya hmm. ini tentang Ya, masa jeda ya justice ini juga tentang tabur tuai tentang karma ini ya kan tentang pertimbangan pertimbangan ya kebijaksanaan ya keputusan yang akan diambil oleh seseorang di sini ya oke okay. dan di sini ya ada Uranus the Hangman ya. Uh, di mana the hangman ini juga tentang hmm, bangun, begitu ya? Kan tentang bangun secara jiwa, ya. Di mana pasangan kamu sepertinya sudah mendapatkan pemahaman di sini, ya? Di mana kalian yang tidak ada komunikasi tadi di sini, ya? Uh, kalian tidak ada komunikasi karena dia terlalu overthinking, memikat terlalu banyak hal yang dia khawatirkan ya tentang masa depan mungkin ya, makanya dia selama ini seperti orang yang tidak mau berkomitmen begitu di sini ya aku lihat beberapa di sini ya nggak akan cocok untuk semua di sini oke dan di sini juga ya apa yang akan dia lakukan di sini nanti ya, di dalam hubungan ini dia akan kembali memperbaiki hubungan ini. Dia akan bekerja keras di sini, ya kan? Dia akan bekerja keras, fokus untuk memperbaiki lagi situasi komitmennya bersama kamu. Ya, beberapa mungkin sudah ada yang ingin di-pause di sini, sudah ada yang di bahkan di sini, ya kan? Yang sudah mengajukan uh, ke persidangan mungkin untuk benar-benar bercerai legal, begitu, ya kan? Uh, ingin divorce begitu ya kan di sini bercerai sah secara hukum di sini ya kan karena justice itu kan uh, tentang masalah hukum atau ini juga bisa menunjukkan tentang ketelambatan karena di sini ada delay ya kan ada hangman begitu kalian berpikir lagi ya atau dia yang berpikir lagi begitu ya kan uh, untuk mengakhiri benar-benar mengakhiri uh, pernikahan bagi kalian yang sudah menikah di sini ya kan dia berpikir lagi sebenarnya hubungan ini masih bisa diperbaiki begitu ya kan dia menyadari di sini ya kan tindakan dia dan dia ingin memperbaiki hal itu lagi di sini ya aku lihat ya dia ingin memperbaiki hal itu uh, ingin memulai kembali dari nol ya bersama kamu di sini mulai kembali dari awal di sini ya kan apa yang ingin dia rubah jika dia bisa di sini piskas ya dia ingin menawarkan Hubungan yang lebih berkomitmen ya. Jika kalian di sini uh, belum memiliki komitmen ya di masa lalu mungkin ya pasangan kamu sering on off keluar masuk dalam hubungan suka datang dan pergi seenaknya aja ya di dalam hubungan ini ya. Saya lihat di sini sepertinya di bulan Maret ini ya dia akan datang di sini ya. Ada yang memang akan datang ya di sini karena the carrier apa yang mendorong dia ingin datang lagi memperbaiki hubungannya dengan kamu di sini ya kan karena memang walaupun kalian ini ada perbedaan usia begitu perbedaan cara berpikir ya ternyata ya memang berbeda beberapa di sini memang energi dari twin flame ya spiritual connection yang jelas di sini ya kalian memiliki karena di sini banyak sekali kartu major akanannya satu dua tiga empat ya di sini uh. Ini memang tentang kebangkitan secara jiwa, Afirma, uh, konfirmasi dari the tower itu ada judgment. Ini Pluto dan Mars ini, energi dari Scorpio di sini sangat kuat ya. Scorpio Cancer ya zodiak air di sini sepertinya sangat uh, terpengaruh di sini <laughs> uh, dan dia ingin mengambil kontrol lagi di sini tentang kehidupan dia ingin kembali menyeimbangkan menyelaraskan ya, action di sini dia ya. akan ada sebuah action sebuah tindakan yang dia lakukan di sini untuk kembali menyeimbangkan hubungan kalian di sini untuk kembali memperbaiki situasi di masa lalu ya uh, action yang dia lakukan ini guna untuk ya tujuan masa depan yang lebih baik di mana yang selama ini dia selalu overthinking begitu ya kan merasa nggak sanggup menjalani terlalu banyak hal-hal yang dia takutkan di sini ya e, ada energi dari lebra di sini ya kan ini lebra itu kan e, nih ya tandanya aja yang e, apa ini ya ada unbalance di masa lalu itu ya tidak seimbang take and give nya itu enggak seimbang ya di dalam hubungan ini mungkin kamu terlalu banyak memberi selama ini kamu memberi-memberi aja tapi dianya uh, tek-tek take, take aja ngambil-ngambil aja begitu ya kan ngambil-ngambil aja dari kamu energi kamu itu habis aja gitu ya kan uh, oleh pasangan kamu di masa lalu itu Jadi karena kamu udah lelah ya udah kamu baikan aja pasangan kamu ya kan. Di sini kamu nggak mau pusing gitu. Ya kalau saya lihat di sini makanya di sini pasangan kamu perlu untuk um, melakukan perubahan di sini ya, memperbaiki situasi di masa lalu itu. Karena kalau tidak segera dia perbaiki situasinya itu setidaknya walaupun mungkin uh, dia belum datang kepada kamu di sini ya. Belum datang untuk memperbaiki situasi hubungannya dengan kamu. Setidaknya, di sini dia ingin fokus memperbaiki tentang diri dia sendiri terlebih dahulu. Di sini, karena ini uh, eco pentacle, itu adalah tentang fokus pada diri sendiri. Ini juga ya fokus untuk mencintai diri sendiri di sini, ya kan? Mendengarkan kata hati bekerja bekerja untuk menciptakan impian-impiannya itu bekerja sendiri berarti ya kan ya. karena bukan tanggung jawab kamu begitu untuk mem membuat dia bahagia begitu kamu juga punya tanggung jawab sendiri untuk membahagiakan diri kamu makanya setelah kamu hubungan ini berakhir kamu pergi begitu ya kan yang tadinya mungkin kamu ragu untuk meninggalkan uh, hubungan ini ya tapi seperti kamu kasih sok terapi ini pasangan kamu ya kan nah biar dia Sadar gitu ya, kan? Sini, tapi ya jangan playing victim juga gitu ya, kan? Kalau kamu juga merasa ada salah, ya akui juga kesalahan kamu itu di sini, ya kan? Nggak bisa, hanya uh, masalah itu datang bukan karena uh, satu pihak aja yang membuat salah, tapi pasti dua-duanya itu ada salah di sini, ya kan? Makanya uh, harus sama-sama. Tadar begitu ya kan forgiving and learning ya di sini dan di sini ya kan dia uh, kalau belum datang di sini ya uh, mungkin masih menunggu di bulan Maret ini ya sepertinya dia sudah uh, melihat begitu apa yang akan dia lakukan begitu untuk tujuan yang lebih baik di sini ya kan apa yang dia tunggu selama ini sudah dekat begitu ya kan sudah uh, Dekat, dan sudah waktunya di timing. Begitu dia untuk memiliki kesadaran di sini, kan memiliki kesadaran untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Ya, enggak gitu-gitu aja. Begitu karena waktu enggak akan menunggu kita gitu di sini, ya kan? Waktu terus berjalan begitu, nah, dan kita harus melupakan hal-hal yang uh, ada di masa lalu, begitu ya kan? Uh, dan kita nggak perlu terlalu terikat dengan hal-hal di masa lalu itu di sini ya kan ya jika di masa lalu uh, kenapa kadang kita itu nggak pernah bisa mengakhiri karma kita itu ya kan karena kita masih terlalu terikat dengan hal-hal yang ada di masa lalu itu ya kan kejadian-kejadian menyakitkan yang Pernah dilakukan oleh pasangan kita di masa lalu, itu kenapa rekonsiliasi itu sering sekali gagal dilakukan? Begitu e, rekonsiliasi separate lagi, rekonsiliasi separation lagi. Begitu, kenapa begitu? Karena kamu cuman ngomongnya doang gitu, maafin gitu ya kan? Pada kenyataannya tidak begitu ya kan? Pada re, realis, e, realitanya enggak memaafkan begitu di sini ya kan, e, kamu? E, cuman ngomong aja iya aku maafin gitu ya kan Tapi ketika nanti pasangan kamu Misalnya kan mulai aneh atau mungkin sedikit slack lagi Yang sering kejadian itu eh, Mulai diungkit Kesalahan yang pernah dilakukan oleh pasangan di masa lalu itu Nah itu yang gak boleh sebenarnya ya Kalau udah maafin dan mau memulai lagi Dari awal begitu Artinya kita itu sudah siap Membersihkan bagasi kita Yang lama itu, hal-hal yang kotak-kotak Yang sampah-sampah yang Udah penuh di, di kepala kita itu Ini tuh nih, kayak sampah semua ya Di kepala kita, kita harus buang hal itu Ya, uh, sick of Pentacle ini tuh Kalau kamu masih terus seperti itu Menggenggam rasa sakit hati, rasa kecewa Begitu, ya, tentang hal-hal Yang pernah dilakukan oleh pasangan kamu di masa lalu Itu, itu menunjukkan Seorang yang lemah sebenarnya Ya menunjukkan kelemahan kita. Kalau kita tidak mau memaafkan seorang itu, itu menunjukkan kelemahan kita bahwa e, kamu itu orang yang lemah. Begitu. Ya. Kenapa saya bilang kamu orang yang lemah? Karena kamu tidak mau memaafkan, ya. Kalau kita tidak memaafkan itu, ya, berat rasanya kita itu sedang membawa tas yang isinya batu semua di dalam tas itu. Berat kan bawa tas yang isinya batu? Jadi supaya tas itu jadi ringan, kita harus buang batunya itu ya kan keluarin batunya yang ngapain gitu tas diisi batu gitu ya kan sama dengan kita kalau kita men menggenggam rasa sakit hati rasa kecewa kita dengan pasangan kita begitu atau dengan siapapun ya bukan hanya dengan pasangan dengan orang-orang di sekitar kita Orang tua, teman, sahabat Begitu, bos kita Kalau kita uh, tidak mau bersikap bijaksana Ya biarin aja mereka yang bersikap Seperti anak kecil, begitu ya kan Immature, yang uh, masih suka uh, Mengontrol, begitu Menuntut, ya kita uh, Cooling down aja Cukup uh, diam, ambil nafas Sejenak, begitu ya kan, berpikir Begitu ya kan uh, Lebih baik kita Melihat ke diri kita sendiri Daripada ketimbang kita Menyalahkan orang lain Begitu ya kan Walaupun mungkin ya Memang mereka salah atau apa Mau salah siapapun gitu ya kan Cuekin aja gitu ya kan nggak nah, ada dosa nggak ada ruginya kok kita uh, Maafin orang-orang yang Seperti itu gitu ya kan nah, Kita memberi hadiah kepada mereka ya kan Dan juga kita itu sudah memberikan hadiah Kepada diri kita sendiri Begitu ya kan Kita uh, pada akhirnya tidak lagi merasa terbebani begitu ya walaupun kita mau atau tidak ya bersama orang ini lagi begitu ya kan Kalau sudah menikah misalnya kan sudah terlanjur mau bercerai ya kalian memang memutuskan ingin bercerai ya bercerai aja begitu baik-baik begitu ya kan hmm. uh, Saya ya terus terang saja ya saya juga pernah divorce begitu ya kan sudah pernah divorce juga ah, begitu ya kan uh, dan ex saya Enggak mau berkomunikasi lagi dengan saya itu bukan urusan saya yang penting saya urusan saya ya adalah urusan saya ya kapan saya mau ngomong sama dia ya saya akan ngomong gitu kalau dia nggak mau ngomong sama saya mau cuekin saya ya bodoh amat itu bukan urusan saya gitu ya kan yang penting eh, Ketika saya ada perlu begitu ya kan bukan ada perlunya aja begitu kan ketika memang saya butuh untuk berbicara dengan dia maka saya akan tetap berbicara begitu ya kan jadi eh, apa? harus bisa mem, mem, meng, apa? Nah, ketika ya hal-hal yang kayak kaya gini nih kita harus bisa uh, mengesampingkan begitu ya kan mengesampingkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ini tuh tentang baik buruk begitu ya kan ya kalau orang yang ya ibaratnya tuh jangan semuanya gila gitu ya kan satu aja gila kalau gila semua siapa yang bawa kita ke rumah sakit jiwa <tuk> <tuk> ya kan, kalau serduan-duanya gila, siapa yang akan bawa kita ke rumah sakit jiwanya? Ya kan masa harus panggil tetangga, ya kan nggak lucu gitu ya kan? Oke, okay? Priscas ya, uh, uh, itu untuk energi seseorang yang kamu fokuskan ya. Dan sekarang kita lihat apa pesan dari spirit kamu atau ya malaikat cinta, ya yang tanpa kamu sadari mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu begitu mungkin kamu nggak tension aja begitu ya kan dengan pesan-pesan kadang kamu sering mengabaikan kita itu memang manusia itu banyak lupanya gitu ya kan banyak kan enggak inget gitu ya. apalagi kalau lagi sedang merasa bahagia begitu ya kan sedang happy wah lupa semua kayaknya. tapi nanti select dikit wah inget dia kok tiba-tiba ya ingetnya <tuh> Oke. <Okay. tuh> Sayang, Mbak, saquanya udah punya tambatan hati yang lain. Cari juga yang lain. Kosong project. Siapa sih namanya ini? Enggak ada namanya. Ya karena akunnya pakai uh, angka begitu. <tuh> Oke. Okay. Bismillah, semoga Capricorn datang lagi, komunikasi lagi, ketemu lagi secepatnya. Amin. Oke, okay. mudah-mudahan. Waalaikumsalam Bulan Widia. Oke, okay. oke. Okay, sekarang kita lihat ya uh, apa pesan dari spiritnya kamu di sini atau uh, malaikat penjaga kamu untuk situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, okay, untuk kamu yang menonton video ini, my darling angel, please clarify, for can. Pisces sun moon rising and Venus kok Pisces cancer sih enggak mau keluar katanya dari tadi what is going on ya kenapa kalian kalian enggak mau <laughs> Oke okay. new love hmm. new love ya new love itu cinta baru cinta baru itu bukan berarti seseorang yang baru tetapi kamu harus memperbaiki hati, kamu menumbuhkan cinta, menumbuhkan lebih banyak energi cinta seperti AS of Cup. Artinya, memenuhi kita itu kan harus memenuhi gelas kita dulu sampai luber-luber, ya kan? Kalau AS of Cup itu, ya kan, nah, sama seperti uh, cinta itu, ya kan? Kita harus benar-benar mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai pasangan kita di sini, ya kan? New love. Tumbuhkanlah cinta ini ya kan dengan apa situasinya akan ada cinta baru ya mungkin ini seseorang ya yang datang pasangan kamu ini yang kembali memperbaiki hubungan ini yang sudah healing ini juga tentang kartu healing ya menyembuhkan luka ini itu tentang penyembuhan Love in you love ini tuh, your person has started your romantic feeling ya di sini, ya kan? Uh, ini tuh tentang penyembuhan luka ya, tentang penyembuhan tentang uh, healing ya, menyembuhkan luka di masa lalu. It is set for you to love, open your heart to give and reserve the highest energy of all. Ya, artinya di sini ini tuh three of swords ya kan? Kalau di tarot itu, kamu harus benar-benar uh, Merasa aman begitu, ya kan? Agar kamu bisa merasa aman dan nyaman untuk e, mencintai lagi dan memberikan cinta. Itu, kamu memang benar-benar harus melepaskan rasa sakit itu, bongkar rasa sakitnya, dikeluarin. Jangan jangan impulsif lagi, begitu ya? Sikapnya, ubah cara berpikir kamu di sini, dapatkan perspektif. Perspektif itu pemahaman, ya kan? dunia luar bagaimana orang di luar situ bisa hidup menjalani kehidupannya nah, kenapa mereka bisa kenapa saya nggak bisa begitu ya kan kalau orang lain bisa kita itu harus punya prinsip seperti itu orang orang lain bisa saya juga harus bisa jangan pesimis ketika melihat wah dia hebat dia bisa wah saya gimana nih ya wajarlah dia bisa dia itu lulusan ini ini, ini segala, jangan gitu gitu mikirnya. gitu ya kan ya wajarlah Chas kamu bisa kayak gitu, ngomongnya adat, <gum> ngomong kayak begitu ya Kamu kan mungkin, oh belajar ini, oh belaj belajar di sekolah tuh gak ada, di tempat kuliah tuh gak ada pelajarannya gitu Pelajaran kehidupan itu, ya kan Pelajaran itu kita dapatkan dari pengalaman, ya kan Pengalaman itu adalah hasil belajar kita, ya kan supaya dapat pengalaman itu kita harus mengalami kejadian seperti ini dulu ya kesakitan begitu ya kan kekecewaan begitu ya kan kalau nggak nggak merasakan itu semua nggak ada pengalaman <tell> <tell> oke okay, ya selanjutnya oke okay. wedding The situation involves marriage. Situasi ini melibatkan pernikahan. Beberapa di sini ya kalian sudah menikah. Tetapi kalau melihat tebarannya seperti ini. Sepertinya bukan itu. <laughs> Maksudnya di sini kalau saya gabungkan dari pembacaannya. Tapi memang mungkin beberapa di antara kalian di situ uh, situasinya. Karena batu of the deck make the effort, Buatlah semuanya menjadi lebih mudah. Great love is worth the step you are guide to take. Ya, upaya di sini Malah membuat upaya yang lebih mudah agar bisa sampai ke hal yang kamu inginkan. ya Kamu menginginkan pernikahan, kan? Di sini ini mungkin kartu saran. Kalau saya memberikan tebaran seperti ini, ya kan? Ya. Makanya, ketika saya mendapatkan komentar, e, Mbak bacanya lamaan mikir ngomong gitu itu langsung saya balas itu <laughs> saya balas iyalah saya harus mikir dulu baru saya bisa mempresentasikan uh, hasil readingan karena setiap kartu itu ketika berubah tempatnya begini ini akan ber langsung berubah cara bacanya gitu karena saya tidak membacanya only one card gitu ya kan tidak baca cuman satu kartu yang keluar One, one card, one card more. Satu lagi ya outcome-nya. Oops, oops. Okay, sorry guys. Hmm. Oke, okay, di sini. Pay attention to the red flag, ya. Yeah. Oke, okay, ini tuh seperti hmm, uh, peringatan, ya, yeah. mengingatkan kamu untuk, ya, yeah, memiliki kebijaksanaan. Ini energi dari peminin, ya, yeah, energi bulan. Ini juga bisa tentang suatu hal yang tersembunyi, ya. Yeah. Mungkin ada suatu hal yang disembunyikan dari kamu atau sesuatu hal yang belum kamu ketahui ini tuh adalah rahasia, begitu ya? Kan, e, kamu mungkin sangat berhati-hati begitu. Bottom of the deck-nya retreat di sini, ya. Oke, okay, ambil langkah mundur di sini. Oke, okay. retreat. Uh, kita memang terkadang butuh untuk mundur satu langkah bahkan dua langkah begitu agar melihat ke dalam diri kita begitu ya kan untuk bisa merasakan kehadiran diri kita sendiri ya find I find the I eh, di dalam <tum> temukan temukan yang namanya aku begitu di dalam diri kamu itu ya ini makanya kamu butuh untuk retreat jedah ini, ya kan? Sama ini energinya, ya. Ini energi percintaan kamu, dan ini pesan dari spiritnya kamu, ya kan? Uh, overall, of energinya itu keseluruhannya. Kamu memang mengambil uh, waktu untuk berpikir, begitu ya kan? Uh, berpikir lagi, bertanya lagi ke dalam diri kamu di sini, ya kan, uh, agar kamu benar-benar. Tahu apa yang kamu inginkan, begitu agar kamu tidak lagi kodependensi di sini, ya? Kan tidak terlalu melekat dengan pasangan kamu atau dengan hal-hal yang ada di masa lalu itu di sini, ya? Kan walaupun mungkin situasinya, e, kamu mungkin beberapa di sini ada yang sudah ingin menikah, tapi kamu masih ragu, begitu ya? Di sini masih ragu, apakah... E, ada yang seperti itu ya, yang sudah bertunangan, sudah mau menikah, sudah ditentukan tanggalnya. Tapi kok tiba-tiba dia ragu begitu uh, mau menikah. Ada itu klien-klien saya, ada banyak yang kayak begitu. Kenapa ragu? Saya bilang kan, kamu nggak membutuhkan uh, bacaan kartu kalau kayak gitu. Yang dibutuhkan dia itu kan sebenarnya konseling, uh, counsel, ya kan? Dia butuh problem solving, ya kan? Kalau kayak gitu. Nah, di sini saya melihat ya, kamu sangat berhati-hati, kamu takut mungkin, atau mungkin kamu sendiri yang memiliki rahasia di sini, suatu hal yang tersembunyi, begitu. Ya, kamu uh, takut mungkin kedatangan pasangan kamu ini ya, tiba-tiba mungkin begitu ya kan, dia datang lagi, ngubungin kamu, ini apa sih maunya gitu ya kan. Nah, kamu tuh udah, udah ada trauma soalnya gitu ya kan, makanya kamu... Uh, dulu deh gitu ya kan Nah kamu nggak langsung menanggapi terkadang memang kita perlu gitu untuk sedikit jual mahal begitu ya kan nggak langsung respon begitu ketika pasangan kita itu menghubungi kita lagi apalagi dia sudah lama misalkan nggak berkomunikasi dengan kita tiba-tiba dia hubungin gitu aja gitu ya kan dan kalau orang yang masih kebucinan itu dia langsung respon begitu ya kan dia nggak mikir lagi begitu ya kan, tanpa berpikir banyak begitu tanpa memikirkan lagi dia langsung pasti akan langsung respon karena sedang ditunggu-tunggu soalnya kan kehadiran atau telepon dari seseorang itu ya tapi saran saya sih uh, jangan langsung direspon ambil waktu jeda dulu gitu kan uh, kenapa nih dia misalkan atau kita ya komunikasinya santai aja dulu gitu kan iya uh, ada apa mungkin bertanya situasi dulu bertanya kabar-kabar dulu enggak tapi kadang-kadang kebanyakan -kadang, dari kita ini ya udah lama nih orang ngilang aja satu bulan misalnya kan pasangannya nih ngilang uh, ngeghosting dia satu bulan ngilang gak ada kabar sebulan tiba-tiba muncul lagi eh hey, yang ini nanya kamu kemana aja selama satu bulan ini ini nenek udah langsung diomelin duluan jadi dia takut pada akhirnya nggak jadi ya, akhirnya dia dateng, ya kan kayak gitu nah itu perlu uh, metode yang kayak begitu tuh itu yang dibutuhkan sebenarnya kan untuk menghadapi pasangan kita yang berbeda cara berpikir dengan kita itu beberapa di antara kalian di sini memang ada yang berbeda usia, berbeda budaya, bahkan berbeda negara di sini saya lihat juga ya itu makanya sulit untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu ya agar kamu dan pasangan kamu itu bisa kembali bersatu ya tentunya. Bukan hanya pasangan kamu saja yang harus membuka cara berpikirnya, tetapi di sini kamu juga yang harus bisa membuka cara berpikirnya, ya kan. Berpikir lagi, begitu ya kan, mengevaluasi lagi, ya kan, tindakan-tindakan yang akan kamu lakukan di sini, ya kan. Hati-hati ya, boleh, begitu ya kan, tapi jangan membuat kamu sampai trauma, begitu ya, cukup. Uh, cooling down aja, perhatikan aja dulu di sini ya kan situasinya. Dan beberapa juga di sini saya lihat ya, uh, mungkin ini bagi kalian yang single ya, ini pesannya yang disampaikan ini ya untuk ya berhati-hati ketika kamu uh, bertemu dengan orang baru karena di sini memang akan ada indikasi orang baru yang hadir ya ke dalam hidup kamu. Bisa jadi orang ini sudah menikah ya di sini karena kamu mendapat kartu di outcome-nya di sini pay attention to the red flag ya di sini hati-hati ya karena ada suatu hal yang dirahasiakan oleh dia mungkin dia berbohong apalagi kamu yang mungkin berkenalan melalui media sosial dating online ya atau ya chatting-chatting melalui ya dikenalin teman tapi kalian belum pernah bertemu begitu jadi hati-hati ya kan dengan orang yang belum pernah kamu temui ya bahkan yang sudah bertemu pun masih bisa berbohong, begitu. And then, begitu, uh, saya juga ingin mengingatkan, ya, uh, kepada, ya, mungkin di sini nggak ada, begitu, ya, kan, yang menjadi tripartit, begitu, ya, kan, yang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan, ya. Uh, kalau, ya, terkadang ini orang yang saya bingung ini, mereka itu meminta pasangan mereka ini jujur kepada mereka. Padahal jelas-jelas bahwa dia ini adalah pihak ketiga mikirnya itu rasional aja gitu. Dia itu aja bohongin istrinya untuk bisa sama kamu gitu. Terus kamu minta dia jujur sama kamu, ya nggak akan nggak akan mungkin gitu ya kan? Ya mungkin aja bisa, tapi ya pasti banyakkan bohongnya gitu daripada jujurnya, ya kan? Jadi yang kayak kayak gitu tuh ya tolong ya yang kayak kayak gitu tuh ya kalau ada mungkin temennya kayak gitu ya kan curhat-curhat sama kamu gitu ya bisa kamu kasih saran kayak gitu kalau dia uh, curhat sama kamu kamu jelasin aja begitu ya uh, harus sadar dirinya itulah yang uh, saya selalu katakan itu kita itu harus memiliki kesadaran yang tinggi atas diri kita sendiri ya posisi kita value nya kita begitu ya kan hmm. Kalau kita memang pantas, maka tunjukkanlah kepantasan kita itu. Kita itu, walaupun wanita begitu, ya kan, harus memiliki value kita layak. Ya, kalau kita merasa layak, maka tunjukkan kelayakan kita itu. Tapi jangan menunjuk, jangan uh, hanya karena ingin dilihat oleh seseorang. Begitu, hanya karena ingin dilihat bahwa kamu itu ada. Lantas, kamu melakukan tindakan-tindakan yang sembrono. Nah, itu salah, gitu ya kan? Tapi kita menunjukkan value kita, menunjukkan bahwa kita itu memang layak, bisa dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang lebih kreatif, begitu ya kan? Misal, dengan ya uh, skill yang kamu miliki, begitu ya kan? Menjadi elegan itu tidak mesti harus. Uh, Memiliki pendidikan yang tinggi atau bersekolah di tempat yang ternama, begitu ya kan? Atau harus anaknya uh, bupati, anaknya menteri, anaknya dosen, enggak mesti harus begitu ya kan? Siapapun bisa menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang yang elegan, ya. Memiliki pengalaman dan belajar, ya. Lu ketika ada waktu luang, ya lagi enggak sama pasangan. Jangan aja yang dikepoin, coba deh kepoin internet, baca buku online di internet banyak. Itu lebih bermanfaat ketimbang kamu ngegalau mikirin pasangan kamu yang nggak jelas entah lagi di mana. Itu, pasangan tuh apalagi kalau yang sudah menikah ya. Kalau kalau saya terus terang aja ya, saya sudah menikah, suami saya pergi, silahkan, Saya cuma tanya, pulang apa enggak? Pulang katanya, kenapa bertanya begitu? Pasti dia, ya nanya aja segitu ya kan? Karena laki-laki ya, yang namanya pria itu satu langkah kaki dia keluar dari depan pintu kita itu, itu dia sudah anggap bukan dia e, bahwa dia itu sudah jadi bujangan lagi begitu, tidak punya istri ya kan? Nah, makanya harus. E, kita harus memahami bahwa kodratnya itu sudah seperti itu, ya kan? Dan wanita itu bukan urusan kita, begitu mencampuri urusan uh, suami kita atau pasangan kita, gitu ya kan? Yang di luar uh, hubungan kita, begitu ya kan? Kalau kita seorang istri, tugas seorang istri apa? Kita harus tahu, begitu ya kan? Bukan mencampuri, ya. Sepertinya kata-kata ini sudah sering saya ulang, dan ada video coachingnya, ya. Kalau enggak salah, cek aja di beranda, ya. Sudah lama, beberapa bulan yang lalu sih. Oke, ya. Uh, Pisces teman-teman ya sahabat followersnya Inces terima kasih Inces pikir dengan ini sudah selesai ya uh, sudah cukup uh, udah satu jam lebih ini ya ngobrol ya di sini. Hmm, justice, resonate. Oke, okay, ya Domingos ya. Semoga resonate dan semoga kalian bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang saya sampaikan di sini. Ya, oke. Okay, sekali lagi terima kasih. Ya, jika kamu berminat untuk melakukan personal reading pada saya, silakan hubungi saya melalui kontak WA yang ada di deskripsi video. Oke, okay, ya kalian sudah tahu. Bagaimana caranya bagi yang sudah pernah melakukan personal reading ya Dan personal reading itu berbayar Oke okay ya sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penuh cinta Stay on my channel Bye